Selamat siang, selamat malam juga selamat pagi. Di video kali ini saya ingin ngabuburit. Mau ngabuburit ke ke tane ke sawah. Jadi apa yang akan enak sawah, okay? saya lakukan di sawah. Oke, ikut bisa terus jangan lupa like dan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Oke, okay, let's go. Sampai Sudah ada yang. yang sebagian sudah panen, ada yang belum. Menambahkan belum belum panen. So, tujuan kita ke sana, nah, itu terlihat. Nah, kita tujuan kita ke sana. Oke, okay, let's go, kita. sekarang saya ada di jalur uh, Sukosari, Sukosari kecamatan Kauman, jadi jalan masuk ke Sukosari. dan nah, tujuan kita ya. aja ke wacematan, darah halo si, sama Halo. Sampai kafe, Lur. Baik, Lur. Nah, tujuan kita ke sana untuk terlihat belum selesai. Uh, uh, Pikir murah sih tau parutan daerah terus terus. Terus ya. kue ini ora tak syuting yeah. Nah. Yeah. kue orang tak syuting orang tak <tuk> apa eh. sing aning kene tak sampai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 ini dingin aneh oke telur untuk ngaburit hari ini TWS pulang, oke lor. Kita OTW pulang ini jalan persawahan Sukosari, lur. jalan persawahan Sukosari, kita jalan, oh, jalan pulang I, perjalanan pulang. Kalau ada otak rusak, jadi kita pelan-pelan saja. Oke, okay. ini bapaknya lagi Oke, okay. terima kasih yang sudah menonton hingga habis. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.